Ya, kita masih terus melakukan pelayanan-pelayanan yang menyentuh pada kebutuhan dan harapan masyarakat berkaitan dengan pelayanan itu sendiri Apabila ada orang sakit di, di wilayah sana dan mobilisasi orang-orang yang sakit itu ke ibu kota Itu butuh transportasi yang memadai, tenaga yang skill di lapangan dan juga operasional tadi Kampung dan distrik, kampung dan ibu kota, ibu kota dan distrik, kampung dan kampung itu semua melalui laut. Jadi jawabannya adalah penting sekali. Amne sangat mengharapkan layanan kesehatan POP Nugineh.